Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua buat teman-teman di mana pun berada. Oke kemarin ada yang mengirim pertanyaan, bang, saya punya kompresor tapi kok anginnya nggak tahan lama. Sebentar mesti dihidupin, sebentar mesti dihidupin. Oke. Ini kebetulan ada kompresor yang penyakitnya sama persis dengan pertanyaan sahabatku Oke okay, kita cek aja dimana kira-kira uh, kesalahannya Kita tes hidupin dulu biar anginnya bau Oke okay, menjelang anginnya terisi uh, kita cerita sedikit apakah kompresor ini masih bagus. Nah, kita coba aja letakkan jari kita di tempat penyisapan ini. Kalau jari kita kesedot begini, begini nah. Nah, kalau kesedot itu berarti kompresornya masih bagus, oke. Okay? Kita cukup sampai di sini kita matikan, saya rasa anginnya udah udah ada nih. Buat mencari uh, kebocoran di mana, siapin air sabun ya di ember. Oke, langsung kita cek di bagian sini. Biasanya di bagian sini rentan sekali mengalami kebocoran di baut-baut ini, nih. Baut ampernya ini, baut angin keluar, baut otomatisnya itu diperiksa, dikasih air sabun jika ada gelembung-gelembung udara uh, pastikan bocor tapi kita lihat di sini tidak ada kebocorannya, ya temen tidak ada Oke okay. kita pindah lagi ke bagian bawah nah ini bagian pembuangan pembuangan ini, ini kalau kompresornya uh, kelamaan ini mesti dibuang airnya di sini Terpenuh airnya, anginnya bisa berkurang. Oke, okay. kita lihat nggak ada kebocoran juga. Sini tidak ada gelembung udara. Oke, okay, kita pindah lagi. Biasanya di daerah sini lainnya. Ini angin masuk ke dalam tabung melalui sini. Angin masuk ke tabung melalui... dari pompa melalui ini. Kita periksa di sini apakah ada kebocoran di sini? Oke, kita lihat dari dekat. Nah itu ada gelembung-gelembung tuh, tuh ada gelembung udara. Sudah pasti bocornya di daerah sini. Oke, nanti kita coba aja buka. Ada apa di dalamnya ini? Kok bisa bocornya di sini tuh? Lihat tuh ada gelembung udara tuh udah pasti bocornya di sini. Karena kalau dari tabung, kalau bocor tabung, jarang sekali tabung mengalami kebocoran kecuali tabungnya udah keropos ya, teman. Nah, ini nih. Ini emang banyak sekali komplain kebocorannya di sini. Oke, saya juga belum tahu di dalamnya ini ada apa sebenarnya ini. Oke, okay. kita nanti coba buka aja. Nah, tuh positif bocornya di sini, sudah positif. Oke, okay. langsung aja kita eksekusi. <laughs> Oke, okay, kita buang anginnya. Nah, nih, kunci 24, kunci 19, kunci 12. <laughs> nah ini kunci 19 yes tuh nah ini 12 ada yang 13 ada yang 14 ya guys lain jenis kompresor selain lain kuncinya nah ini yang 24 yang ini kebanyakan sama nih kalau yang ini rata-rata 24 nah kita langsung buka aja Ada apa di dalamnya? Oh, ternyata ada karet, saudara-saudara. Ya ini, ini kayaknya kebocornya di sini. Nih karetnya ini, kayaknya karetnya udah aus nih. terlihat tabungnya lain nah, nih. Kemungkinan karet itu tidak menekan sempurna ke lubang ini, jadi mengalami kebocoran. Tidak menekan sempurna. Oke. E, kita lihat karetnya. Nah ini, ini ada bekasnya nih. Terlihat jelas sekali. Tidak bisa dipungkiri lagi. Nah ini dia penyakitnya di sini nih. Ini udah pasti anginnya melalui ini celah-celah lingkaran ini kan ini udah aus jadi kita coba akalin ya karena di tempat saya eh, tidak ada dijual alat eh, seperpatnya ini eh, saya coba akalin aja saya akan coba amplas kira-kira berhasil nggak intinya kan kita akan ngilangin ngilangin eh kerusakan yang ada di klep ini di karet klep ini nah, kita coba kalau berhasil tapi saran saya kalau ada dijual ya mending ganti baru aja paling ini paling-paling 10.000 atau lima ribuan lah paling kalau ada dijual karena saya tempat di daerah saya tidak ada dijual saya coba kali aja nah ini sudah saya amplas nih kelihatan begini nih tapi kayaknya masih itu masih ada lekukan nah ini jangan lupa nih pernya ditarik biar eh, nanti dia menekannya lebih sempurna lebih kencang maksudnya biar dia neken lebih kencang Oke okay. Langsung aja kita coba masukin Apa berhasil apa enggak ya Ini kan eh, bukan mengajari Berbagi pengalaman Berdasarkan pengalaman saya ya begini teman-teman Mudah-mudahan berguna ya buat temanku yang khususnya di daerah-daerah yang eh, Dimana eh, seperpat kompresornya susah didapatkan Mesti ke kota dulu, nyari seperempatnya ya. Kita coba aja ini, apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak, ya kita pakai cara yang lain. Yang kedua, intinya saya udah coba begini, apakah berhasil atau tidak. Oke, yang dalam itu jangan lupa dibersihin dulu, ya, teman. Uh, takut ada kotoran nanti yang mengganjal karet klep ini uh, Jadi anginnya uh, bisa keluar lagi dari tabung okay. Langsung aja kita pasang Kita lihat Oke okay, menjelang ini dipasang teman-teman Jangan lupa ya Bantu di subscribe channel saya Biar nanti uh, Channelnya bisa berkembang Oke okay, temanku Kita hidupin dulu ya Biar anginnya ada lagi Ntar kita coba tes lagi Langsung aja kita hidupin kita siapin lagi air yang tadi yang air sabun tadi kita periksa lagi di tempat yang sini yang udah kita benerin tadi kira-kira berhasil apa enggak ya kalau berhasil berarti cara betulnya ya begitu tapi ternyata gatot masih bocor tuh masih kenceng anginnya tuh keluar tuh Berarti karet yang di amplas tadi eh, kurang rata atau kurang bagus atau gimana. Dah, kita buka aja lagi ya. Kita coba cara yang kedua. Kita coba cara yang kedua. Intinya saya udah memperlihatkan isinya kesalahannya cuman sepele, karetnya itu daus. Oke. Okay. Ya ini yang kunci 24 tadi kita buka buka aja sebenarnya kalau cuman mau benerin klipnya nggak mesti dibuka yang ini cuman saya mau memperlihatkan itu anginnya melalui mana sih kok bisa masuk ke situ nah ini angin dari pompa melalui selang pipa ini masuk ke bawah sono nah masuk ke sini Nah, jika di pompanya sudah ada angin Masuk ke sini, ke lubang ini Di belakang itu kan ada karet tuh, yang karet yang tadi Karet yang tadi ditekan oleh angin pompa yang masuk Nah, di sini tuh. Tuh. Jadi kalau karet klepnya kurang bagus maka anginnya akan keluar lagi naik ke atas, naik lagi ke atas, ke pompa atau uh, kebocorannya di sini. Nah, ya kita buka lagi. Uh. Nah, ini dia Tuh, cuman begini nih. Dalamnya tuh, oke. Kita coba cara yang kedua, usai ya. Nah, saya coba Banda, menggunakan berapa karet ban dalam sepeda motor ya. Kita cari yang rata, yang rata. Nih. nanti yang karet klep ini kita coba tempel dengan karet ban dalam sepeda motor jangan lupa kita kasih lem ya kasih lem nanti yang karet ban dalam itu dikasih lem juga tuh yang hitam ya, yang itu dikasih lem juga terus eh, jangan langsung ditempel ditempel ya teman-teman Di angin anginkan aja dulu biar Agak kering-kering sedikit, yang ini lemnya ini sudah kering-kering sedikit. Baru kita tuh tempelkan biar dia merekat. Tuh ini udah saya angin-anginin nih. Nih saya langsung Halo. aja saya tempel nih. Sudah. Nah kebetulan ada press eh, mainan kecil. Saya coba aja press pakai ini. Kalau nggak ada pres ya Tekan-tekan aja atau letakin di bawah kaki bangku atau kaki kursi aja terus didudukin biar dia nempelnya rata ya teman atau dipres pakai kayu terus didudukin ya diakalin lah gimana supaya nempelnya rata. Oke, apakah berhasil? Eh, ya belum tahu belum dicoba belum tahu ini kan eh, pengalaman saya teman mudah-mudahan sih berguna oke nah setelah merekat kita potong pakai karter atau pakai gunting tapi susah ya pakai karter pakai gunting aja usahakan mengikuti lingkaran klep ya, mengikuti lingkaran klep usahakan rapi ya eh nah, Hai ini saya pakai gunting aja ke karakter tadi agak susah nah ini nah begini nih penampakan Tuh tidak menunggu lama langsung aja kita pasang lagi seperti tadi langsung aja eh, kita pasang jangan lupa dikasih selatip ya biar biar tidak bocor <tik> Oke, ini udah kita hidupin lagi guys yang Udah cukup, udah ada anginnya. Langsung kita periksa lagi apakah masih bocor. Nah, guys, ternyata kali ini kita berhasil. Guys, tidak ada lagi kebocorannya. Guys, oke, okay, guys, buat. Teman-teman yang kompresornya anginnya tidak tahan lama Jadi kesalahannya itu aja karet klepnya udah aus Tinggal ganti baru Tinggal ganti baru guys belikan di online atau di mana Oke okay? karena saya nggak ada uh, yang jual spare nya Saya akalin Oke, okay, sekian dan terima kasih buat teman-temanku. Jangan lupa di-subscribe ya. Ini udah bagus kompresornya. Sekian dan sampai jumpa.